Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kali utama. Ya, bagaimana mengenai bukan utama ini? Kalimat utama itu membuat inti paragraf atau teks. Atau di dalamnya terdapat ide pokok. Atau pula gagasan pokok. Bisa juga gagasan utama. Dan biasanya, pola pengembangan kalimat utama ini adalah dari umum ke khusus. Kalian tentu masih ingat penjelasan Pak Ari sebelumnya tentang bagaimana menentukan kalimat utama di awal dan di akhir. Nah, Coba kita plus kembali. Adanya repetisi, yang kedua adanya rujukan, dan adanya kata ganti orang. Nah, ini perlu kita ingat. Karena ini akan menjadi trik-trik kita untuk bisa menjawab pertanyaan kalimat utama. Sedangkan sebagai juga ini akan saya tampilkan ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir. Nah, perhatikan, satu adanya simpulan yang berbeda dengan kondisi perkalian. batikan tiga kata ini ya. oleh karena itu oleh sebab itu dengan berpijak bila ada juga ya dari satu dari tiga bentuk ini maka jelas itu kamu utama berada di akhir yang kedua dengan simbol bermakna makna jadi bahkan dan lainnya di itu mari kita langsung ya, saja menuju contoh soal kita perhatikan gambar para paranget tersebut terdapat pada nomor 1,3,4 di nomor berapan ya? ya maka kita gunakan kiri-kiri gambar -kiri, utama berada di awal tadi dan berakhir ya Cuma kita perhatikan kalimat kedua pada kaj berikut ini yang paling mencolok dalam koma apakah ada tiga nah, kedua ini apakah ada repetisi pengulangan kata yang sama ini kita perhatikan sering dengan kemajuan zaman banyak hal yang mengalami kemajuan yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang terjadi dalam dalam berbagai aspek hidup jelasnya di sini terdapat kata uh, repetisi pengolahan kata kita lima pertama dan kedua yaitu di sini saya garis bawahi kemajuan ya. ini tidak ada kemajuan. namun kemajuan di sini diperluas itu kemajuan teknologi jadi sekarang kita perhatikan lagi ciri-ciri ya. kedua apakah ada kata rujukan di sini, di dalam kedua yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang dalam berbagai ya, aspek kehidupan oke, tidak ada ya ciri, ciri ini, kata rujukan ini, itu, tersebut tidak ada coba kita perhatikan ciri yang ketiga ini ya, untuk pertanyaan yang berikut ini uh, jelas sekali pendapat kiri kalau teman berada di awal ya, jadi pendapatnya repetisi, pada berdasarkan kata sehingga kita bisa uh, menjawab teman-teman pada -teman paragraf tersebut terdapat bahan nomor satu ya. Jadi kita jangan baca soalnya, kita perhatikan pertanyaannya ya yang ditanya ada kalimat pertama dan disebut ditunjukkan pada nomor berapa ya lima. setelah itu kita dengan kalimat kedua apakah ada repetisi pengulang kata kalimat pertama coba kita perhatikan yang ternyata ada ya ada tidak disiplinan dengan berdisiplin ini ada satu korelasi ya kemudian kita perhatikan lagi ada kata repetisi yang lain ternyata apa itu ya benar sekali ada kata terlanjur jadi di kalimat kedua juga tertera kata terlanjur jadi di sini sudah bisa kita pastikan ini. Nah ya Ternyata Sudah bisa kita pastikan Gaimet Kalimat utama yang ada di awal Karena kita sudah men uh, Mengetahui adanya Dalam kalimat Ke 2 dan ke satu. Maka Sudah pasti ini adalah kalimat utama yang Berada di nomor Sah? Satunya persoalan positif bagi bangsa kita lanjut persoalan besar <tuk> berikutnya, <ada. tuk> berikutnya kita masuk pada penjelasan yang <tuk> penjelas yang kali ini adalah penjelas yang tidak padu yang dikatakan kalimat tidak padu seperti apa ini perlu kita ingat bahwa konsep kalimat penjelas ini kalimat yang mendeskripsikan koma kalimat yang dijelaskan kan jadi konsep pada kalimat penjelas ya. dan ciri-ciri pada kali. yang paling, kalimat. Dengan kalimat dari ini seperti apa? Yang pertama, ada kalimat penjelas yang tidak mendeskripsikan menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, ada kalimat penjelas yang tidak mendukung gagasan utama. Yang kedua, ciri tersebut kita temukan pada sebuah teks atau paragraf maka kalimat tersebut disebut Kalimat tidak padu, secara sederhana biasa kita sebut juga sebagai kalimat pusingan, dan bisa juga dikatakan sebagai kalimat tidak nyambung. Lalu, bagaimana tips itu untuk bisa menentukan atau menjawab kalimat tidak padu tersebut adalah: kita harus mencari terlebih dahulu gagasan utama atau ide pokok ya ini singkat gasut strip epok caranya cari terlebih dahulu kalimat utamanya ya, atau si kalut kita sudah bahas di awal bahwa kalimat utama itu ada di awal di akhir ada di belakang dan campuran kiri tadi sudah Selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kita terhadap kaidah penjelasan yang dapat ini maka kita baring soal terkaitnya. Kaidah penjelasan yang tidak padu terhadap pada nomor satu, dua, tiga, empat atau lima. Tadi sudah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 pun sudah kita pura di awal dan di akhir, ya. Dan kita perhatikan. Kita cari dulu ini pokoknya apa pada next berikutnya. Di sini terdapat kata ini, ya, bunga ini mempunyai lima layang. Berarti bunga ini itu merujuk kepada yang pertama. Bunga ini, ya. bunga ini itu adalah bunga rapeseed. Jadi uh, saya ulangi lagi untuk menentukan kalimat utama itu kita langsung perhatikan kalimat kedua ya pada teks ini ya. Apakah ada terkait dengan kalimat pertama yaitu dengan melihat adanya perulangan kata, repetisi perulangan, perulangan kata yang sama kah atau tidak? dia ya, tidak maka kita lihat apakah ada kata petunjuk.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 yang utamanya adalah bunga Raflesia ya. Arnold Arnoldi memiliki keunikan dibanding bunga lainnya ya. ini kali banget inilah ide pokoknya maka selanjutnya untuk bagian yang terlihat seperti mulut getong sudah pasti ya ada kata rujukan e, kata puji ini berarti sudah menunjuk pada kalimat pertama jadi ini padu ya kalimat satu padu kalimat 2 padu sementara yang adalah yang tidak padu kalau so, kita perhatikan kalimat ketiga di dasar bunga terdapat bagian seperti perpiringan berduri yang berisi benang sari atau putih bergantung pada jenis kelamin bunga jantan atau betina yang mengeluarkan bau busuk di ada kata lagi di disini di, di, di, di, di, di dasar Katanya ini merujuk pada kalimat kedua kalimat kedua itu ada korelasnya dengan kalimat pertama sehingga eh, ini menjelaskan bagian-bagian dari bunga raflusi nah, itu sendiri jadi kita ada ketapa dua nah, ketiga padu Misalnya kita cek pada tempat tempat hewan penyerbuk untuk membantu penyebaran tanaman adalah alat dan sumbang nah di sini kita uh, perhatikan ini ada yang sumbang ya, ya hewan penerbu nah, ini tiba-tiba dia membahas tentang hewan sementara di kalimat pertama kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang bunga ya mendesikan bunga dia lalu di kalimat keempatnya tiba-tiba dia uh, muncul hewan nah, Di sini sudah jelas ya Hewan penerbunya lalat dan bumbang nah, ini sudah jelas kalimat ini tidak padu karena tidak ada keterkaitan khusus paduan dan korelasinya dengan kalimat sebelumnya ini tidak padu ya. baik coba kita uji kalimat kelima bunga refleksia nolnya hanya berumur, berumur sekitar 1 minggu Ya dari setelah itu layu atau mati nah, ini sudah jelas ya bunga ini diulangi lagi kalimat kata bunga refleksia sehingga uh, jelas ini adalah kalimat keterpaduan yang dengan kalimat sebelumnya, tapi dia tidak nyambung dengan kalimat tempat. Jadi oh. di sini jawabannya adalah D untuk kalimat kejelas yang tidak padu. Adalah B. Selanjutnya mari kita latihan soal yang kedua. Sama seperti yang tadi untuk menentukan kalimat jelasnya tidak padu maka temukan terlebih dahulu ide pokoknya ya jadi pokok pada teks spirit ini yaitu dengan cara kita cari kalimat utamanya kalau utama tadi letaknya ada di awal di akhir maupun pada campurannya kita perhatikan pada kalimat kedua ya yeah di sini ada kata rujukan hal ini ya. dengan rujukan dari kalimat pertama. Oke dari dari hal tersebut sudah kita bisa buktikan nah, kalau begini ini eh, pokoknya berada di awal di pokok pada kalimat tersebut adalah ya kita ambil ini ya remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan ini dia itu pokoknya nih. saya yang kali ini dia remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan merupakan itu pokok maka untuk menguji kalimat kalimat di nomor berikutnya maka kita perhatikan apakah ada terkaitan keterkaitan dengan kalimat sebelumnya ada tidak kalimat kedua sudah pasti ya sudah pasti dia ada korelasi dengan kalimat pertama sehingga kalimat 1 dan 2 ini adalah kalimat padu ya. tentu untuk menentukan keterpaduan kalimat ini kita harus berkaitan dengan ide pokoknya remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan jadi ini ada kaitannya dengan remaja ada juga kaitannya dengan uh, bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kalau di luar itu berarti ini uh, kalimat yang tidak nyambung ya, kalimat yang tidak nyambung. Kita langsung berarti ke ketiga. Tuduhan tersebut barangkali muncul karena secara kebetulan melihat remaja yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Tuduhan tersebut, ininya ada kita tunjuk lagi, kita tunjuk lagi yaitu uh, kata tersebut tersebut ini merupakan uh, kata korelasi dari kalimat sebelumnya ya. atau keterpaduan dari kalimat sebelumnya keduduan tersebutnya itu siapa? yaitu remaja ya. kita langsung menuju kalimat keempat jadi kalimat ketiga ini adu ya kalimat keempat ya. Memang benar ada sebagian remaja yang tidak peduli lingkungan Tapi masih banyak remaja yang mau memperhatikan lingkungannya. Misalnya di sekolah-sekolah Para siswa ditekankan untuk memelihara kebersihan kelas dan sekolah nah, Dalam hal ini mas ya Kalimat keempat ini uh, Menjelaskan Memang benar ada sebagian remaja nah, Tapi uh, remaja di sini Tidak sepenuhnya tidak penuhkan lingkungan jadi nah, ada kaitannya ya jadi sebagian dari remaja yang diterangkan oleh tanjakan tempat ini perpengar remaja yang peduli terhadap lingkungan buat hmm. kita cek kalimat kelima akan tetapi mengapa masih banyak pula masyarakat kita yang kurang memperhatikan lingkungannya tetapi mengapa masih banyak pula masyarakat kita yang kurang memperhatikan lingkungannya? Nah di sini juga buat kita perhatikan. Nah di sini ada kata masyarakatnya, masyarakat kita. Nah, kata masyarakat ini merupakan uh, merujuk pada kalimat umumnya. Umum. Ya, masyarakat di situ ada luas ya ada remaja dari situ ada kakek-kakek ada nenek-nenek ada anak-anak dan sebagainya ada semua jenjang usia gitu namanya juga masyarakat jadi nah, dia seperti umum sementara di kali ini pokok pada kali pada teks di ini yaitu berkaitan dengan remaja remaja berapa berapa remaja dalam hal ini juga terbantahkan ya berarti di sini ada kalimat yang tidak nyambung di kalimat kelima. Nah, tidak ada korelasi antara masyarakat dengan baca dalam keterangan kalimat ini. Sehingga kalimat kelima dinyatakan sebagai kalimat penjelas yang tidak padu. Sehingga jawabannya adalah E. Demikian penjelasan tentang cara menentukan di pokok kalian menentukan dan kalian jelas dengan cara yang tepat dengan cara yang e, gitu mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pembelajaran ini dengan baik dan bisa e, menyelesaikan soal-soal model seperti ini dengan cepat pulang terima kasih atas kunjungannya ke channel kami jangan lupa tonton video kami lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh